Nah Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan tema yang sudah kita tetapkan pada saat ini kita akan mengupas tentang e, Produk kita yaitu RPM ya Mungkin Bapak-Ibu belum banyak yang mengenal ya Familiar apa itu produk RPM ya Maklum Pak kalau Bapak-Ibu-Ibu -Ibu banyak di kosmetik ya <tuhanku> Tetapi sekarang bahan bakar mahal atau murah Bu? Satu liter bensin Pertalet berapa, Bu? 10.000, 1 kg beras berapa, Bu? 10.000, ada 8.000 ya. Jadi satu liter bensin lebih mahal dari 1 kg beras. Jadi makanannya motor kita lebih mahal dari makanan kita, Bu. <laughs> gitu ya. Padahal yang jadi Tuhan kita atau motor kalau gitu, Pak ya. Nah, apalagi yang pertama yang punya mobil ya dan sebagainya. Maka perlu adanya sebuah inovasi ya bapak ibu sebuah inovasi bagaimana supaya ada efisiensi dalam pemakaian BBM kendaraan kendaraan kita ya baik itu efisiensi dalam konsumsi bahan bakar maupun efisiensi dalam perawatan kendaraan kita tentunya ya karena perawat kendaraan kita juga perlu dirawat di maintenance dalam jangka panjang supaya tidak cepat rusak dan sebagainya nah Sebenarnya kita punya produk untuk itu, sudah cukup lama menjadi produk dari NASA. Nah, maka supaya Bapak Ibu, supaya teman-teman semuanya tahu dan sangat mengerti produk kita seperti apa, maka kita hadirkan beliau sebagai formulator dari produk RPM kita, yaitu Bapak Hedi Ardenia Oktaviano ya. Beliau adalah formulator dari produk RPM kita ya. Kira-kira menjadi pengen tahu tidak bu? Kalau punya motor ya biasanya boros sekarang menjadi lebih irit. Pengen nggak bu? Pengen ya jadi lebih karena harga bensin sekarang mahal gitu ya. Baik teman-teman sekalian tidak perlu berlama-lama untuk selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Hedi. Tepuk tangan untuk Pak Hedi. Ya. <tuk> Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yeah. <laughs> saya coba juga ya, walaupun baru pertama kali ini saya coba. <laughs> Oke, jadi mungkin banyak ya ngetajuk juga. Uh, kebanyakan belum pada tahu ya mungkin produk ini, atau sudah pernah coba. Sudah pernah coba. Oke. Okay. Ya, jadi sebetulnya produk ini memang sudah ada di Nasa ya, itu sekitar tiga tahunan ya yang RPM bensin, kalau yang diesel mungkin lebih baru, baru dua tahun. Tapi eh, karena mungkin pengguna belum banyak, saya coba sedikit review, tapi ini saya coba dimudahkan, jadi saya tidak akan terlalu dalam masuk ke teknis. Kita hanya akan membahas tentang luasnya pasar RPM atau RPM diesel di Indonesia. Jadi kita lihat nih, sebetulnya penggunaan RPM atau RPM diesel itu untuk apa sih? Gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu ternyata nanti penggunaannya sangat luas gitu loh, itu nanti bisa berkembang jadinya gitu loh. Fungsinya juga buat apa nanti kita terangkan. Ya, oke. Okay. Uh, tapi mungkin sudah tahu ya kalau RPM ini untuk bensin. Nah yang ini RPM itu untuk bensin khusus. Sementara yang RPM diesel itu untuk solar. Jadi nggak bisa nanti kalau yang RPM dipakai ke mesin solar, ke truk nggak bisa. Sebaliknya juga yang RPM diesel ini itu tidak bisa nanti masuk ke bensin. Jadi, hati-hati nanti kalau menggunakan aditif. Lihat, kita berbahan bakar apa nih? Kalau bensin, berarti pakai yang RPM. Sementara kalau diesel, nanti pakai itu. Nah, kita akan mulai masuk dari pertama dulu nih. Kita berbicara tentang jenis-jenis BBM di Indonesia. Saya yakinlah, kalau kebanyakan kita berbicara bensin, kita akan tahu tentang tiga ini, ya ini yang paling sering kan ada Pertalite itu ronnya 90 saya warnai merah karena ini memang bensin yang disubsidi ya oleh pemerintah ya terus ini Pertamax ron 92 Pertamax turbo ron 98 sebetulnya Indonesia menjual satu lagi ada yang tahu apa premium Oke okay. premium bisa karena belum belum di ini ya baru nanti tang, uh, bulan Januari 2023 Premium itu dihilangkan, jadi nggak ada. Selain premium, <laughs> apa? Dexlight, oh Dexlight, solar. Kalau solar. Ada satu lagi yaitu pertama pressing Nah ini nggak orang nggak pada tahu ya. Jarang yang tahu karena dia tidak dijual di SPBU, tapi dia dijualnya per kaleng. Hanya di retail-retail per apa Pertamina tertentu dia jual. Jadi dia nggak jual. Pakai nozzle gitu enggak makanya kenapa jarang yang tahu tapi sebetulnya jenis bensin itu ada empat ada Pertalite ron 90 pertama RON 92 pertama turbo ron 98 dan pertama racing ron 100 kalau kita ditanya sekarang sebetulnya eh, yang paling bagus bensin bensin apa sih ada yang mau jawab yang ronnya tinggi Oke okay. Berarti kalau kita bicara lebih tinggi, pertama racing paling bagus ya. Oke, okay. ada lagi yang lain? Yang paling bagus bensin apa sebetulnya? Pertama, Kron 92 berarti ya. Ada jawaban yang lain? <laughs> Premium. <laughs> Oke, okay. jadi gini, sebetulnya kalau kita menetapkan bensin terbaik itu apa untuk kendaraan kita, itu relatif sebetulnya tergantung rasio kompresi kendaraan kita kalau Ibu punyanya misalkan Suzuki APV mobil maka Ron terbaik itu ialah pertama ke-92 atau misalkan kalau motor Honda Beat Honda Scoopy atau Yamaha Mio ya itu yang terbaik itu ya pasti pertama sembilan 92 itu itu yang terbaik tapi kalau kita berbicara Mobil-mobil, misalkan kita bicara Honda Mobilio atau kalau Avanza Veloz ya, itu sebetulnya yang terbaik di round 95 yang sekarang nggak ada. Dulu ada ya, pertama Plus kan di Pertamina. Sekarang nggak ada round 95 itu di Pertamina itu nggak ada. Itu yang terbaik ya. Kenapa? Karena dia paling pas antara rasio kompresi dengan nilai-nilai Ron itu berpadanan. Jadi ada pasangan gitu loh, kalau kita nilai apa rasio kompresinya berapa, maka pasangannya bensin yang mana gitu. Seperti itu sebetulnya, jadi kita berbicara ini sangat relatif, yang mana. Kalau kita berbicara Mazda CX, mau CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, jelas pasti pertama racing yang terbaik, RON100 sebetulnya. Tapi karena nggak pernah dijual, ya yang mendekati deh, pertama turbo RON98. Kijang apa? Kijang Innova. Kijang Innova itu sebetulnya uh, yang paling tepat di pertama, tahun 92. Yang paling pas itu ialah Round 92. Jadi kalau yang punya Innova itu pertama. <laughs> Seperti itu. Tapi ternyata 85% kendaraan itu lebih cocok di pertama plus sebetulnya. Jadi kita mau bicara apa nih? Kita bicara Honda Mobilio, kita bicara Ayla eh uh, Ayla berarti Agia ya, Ayla agia e, terus juga kita bicara Avanza Velos, kita bicara juga banyak kendaraan-kendara lain, itu yang paling banyak itu di sembilan lima tengah-tengah, di antara run 90 dengan run 100. Seperti itu, jadi kita berbicara mana yang terbaik itu relatif, kendaraan kita butuhnya apa. Kalau kita pakai saya pakai NMAX, oh berarti harusnya yang terbaik itu di pertama plus 95. nggak ada nih, ya udah pakai pertama aja deh, yang mendekati. Atau pertama terbaik pun sama, tapi kalau jadi jadi mahal kan, enak keturun aja. RONnya kalau 95 turun ke bawah sedikit, baru 92. Seperti itu menentukan nilai RON yang pas untuk kendaraan kita. Jadi bukan karena harga, walaupun ini harga paling mahal ya. Ini paling gila ini. Ini harganya bisa sampai 50.000 1 liter. 1 liternya bisa 50.000 pertama racing. Pertama turbo sendiri sekarang harganya sudah sekitar 14.000 ya. Kalau pertama 12.000an ratusan ya. Ini 10.000. Tuh itu kita bicara bensin. Sekarang kita bicara yang solar. Di solar pun dikenal 3 yang satu yang biosolar atau sekarang B30 ya disebut 30 ini karena 30 persennya itu pakai bio diesel jadi pakai e, metil ester dari sawit kalau di kita campuran 70 persennya baru solar makanya disebutnya bio solar ini yang disubsidi sementara kalau kita berbicara yang dua lagi itu slide yang tadi sudah disebut dan pertadek yang berbeda kalau di bensin namanya RON, research octane number. Kalau di solar namanya CN, cetane number. Nah, sekarang kalau begitu berarti perbedaan ya. Ini pun sama ya. Kalau kita bicara solar pun kita bicara mana solar paling baik itu sebetulnya di antara Dexlite atau pertadek tergantung juga sih kendaraan. Ada kendaraan yang mungkin, kalau kita bicara minibus ya, minibus itu misalkan Mitsubishi, Pajero, dan semualah mobil-mobil kecil, itu biasanya cocoknya di Pertadek. Tapi kalau kita bicaranya nanti sudah mesin industri, atau kita sudah bicara kapal laut, kita sudah bicara uh, apa mobil-mobil bus segala macam, dia nggak begitu cocok juga di Pertadek. Panas pasti kalau pakai Pertadek. Jadi biasanya kalaupun mau misalkan itu distandarkan ke slide yang mendekati. Kalau kita bicara solar. Nah, sekarang kalau begitu gitu loh. Sekarang fungsi dari aditif RPM atau RPM diesel itu apa sih? Karena nanti kita ini saya sengaja tanda ya ada merah yang disubsidi terus ada hijau kita itu nanti betul-betul berfokus untuk menaikkan kualitas dari tiga ini nih. Ini pangsa pasar kita. Pangsa pasar utama itu ialah Pertalite, RON 90 ya untuk RPM dan Biosolar untuk RPM Diesel. Tapi juga ada pangsa kedua kalau untuk bensin. Pertama, pertama pun masih bisa kita naikkan kualitasnya menggunakan aditif RPM. Nah, kita akan masuk ke ini selanjutnya. Nah ini fungsi dan manfaatnya dari RPM dan RPM diesel. Fungsinya ialah mau RPM ataupun RPM diesel ya, itu meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Itu fungsinya. Artinya kalau kita kembali sedikit ya, kalau kita berbicara yang kualitas rendah di bensin berarti Pertalite. Bagaimana kita mengubah jenis bensin Pertalite, itu kita naikkan kualitasnya menjadi yang lebih tinggi bisa ke pertamax, bisa ke pertamax turbo, atau bisa ke pertamax racing. Jadi nanti si, si bensin ini dengan menggunakan aditif RPM bisa kita tingkatkan kualitasnya agar setara dengan yang di atas pertamax bisa ke pertamax turbo mungkin ke pertamax racing juga masih bisa. Yang diesel pun nanti kita berbasis biosolar aditif RPM diesel itu. Bisa kita tingkatkan kualitas solar menjadi dexlite atau jadi pertadek tergantung dari jenis mesin atau kendaraan yang membutuhkan solar tersebut. Karena tinggal mungkin kalau dia si kendasi mesin tersebut butuhnya dexlite, kita naikin ke pertadek yang ada satu boros. Ya, artinya kan pasti butuh lebih banyak spill kan? Kedua mesin lebih panas. Ketiga tidak ada efisiensi yang ada juga lebih boros. Jadi betul-betul nanti merawat mesin, jadi nanti si mesin itu lebih terawat, lebih bersih lah dan mereduksi emisi gas buang. kalau kita berbicara efisiensi ya misalkan, kita berbasis pertalite kita menggunakan nah, vanza Velos misalkan berarti kita butuh dosis itu satu pil untuk 4 liter pertalite nah, satu pil 4 liter pertalite kalau kita masukkan itu pertama efisiensinya nanti berubah dia bisa lebih hemat 20% dari kalau kita nggak pakai ya kalau kita pakainya Pertalite aja gitu ke Avanza Velos itu bisa mencapai 20% terus peningkatan performa kendaraan artinya tenaga powernya lebih bertenaga ditanjakan lebih kuat ngangkat barang juga kalau lebih banyak ya atau lebih banyak penumpang itu lebih enak gitu loh. terus lebih halus suaranya kalau kita menggunakan ini ada peningkatan performa jadi sih suara lebih halus, getaran juga lebih halus gitu tenaga lebih bagus dan dan seterusnya ya itu ke performa terus ke merawat mesin mesin pun lebih terawat karena nanti lebih bersih ketika pembakaran lebih sempurna suhu itu lebih dingin ya walaupun cuma beberapa derajat celcius suhu mesin itu lebih dingin nah walaupun sedikit tapi kalau itu dipakai terus berjam-jam ratusan jam, ribuan jam kita lihat dalam satu dua tiga tahun itu jadi berbeda. Kita pernah uji coba nih, ada dua avanza yang baru, terus kita kita yang satu itu pakai pertalite murni, yang satu itu pakai pertalite ditambah aditif RPM, ya aditif produk kami gitu. Ternyata dalam tiga tahun penggunaan itu berbeda si suaranya, tenaganya, yang itu udah kasar bunyinya gitu tiga tahun. Kalau yang pakai itu masih halus tetap. Jadi penggunaan jangka panjang justru lebih bagus. Kalau itu terus-terusan dipakai. gitu. Seperti itu. Merawat mesin ya. Terus terakhir mereduksi emisi gas buang. Jadi nanti lebih bersih. Gas buang itu yang biasanya lebih bau, lebih kotor. Itu lebih bersih kalau pakai. Eh, hey, sudah ke ini ya. Mundur dulu. Itu lebih bersih kalau kita pakainya uh, aditif RPM. Seperti itu. Makanya fungsi inilah yang nantinya ada empat fungsi ini yang eh bukan fungsi manfaat ya fungsinya ini ada empat manfaat yang bisa kita dapat untuk semua kendaraan kita ketika kita menggunakan RPM maupun RPM diesel secara berkelanjutan kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pertanyaan mungkin nanti di ini aja ya pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas di sesi terakhir aja ya Pak Hakim mungkin ya. Oke tapi sampai sini bisa dimengerti mungkin. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini. Jadi kita kira-kira fungsi RPM dan RPM ini seperti ini. Nah, kita masuk ke dosis untuk RPM dan RPM diesel. Sebetulnya biasanya dosisnya itu itu ada beberapa ya. Ada dosis kalau kita naikin dari Pertalite 90 ke 92 berapa? 90 ke 95 berapa? Sembilan ke sembilan berapa? Terus sembilan puluh ke dua ke ron seratus itu berapa? Itu ada empat dosis, cuman biasanya jadi ribet ya. Orang-orang jadi malah nggak pede gitu loh. Ketika itu di ini kan gitu loh, disampaikan jadi akhirnya saya ngambil dosis tengah aja. Ini adalah dosis tengah. Kenapa saya ambil dosis tengah? Karena dosis ini ada dosisnya itu ada dosis untuk RPM ataupun RPM diesel yang meningkatkan kualitas bensin atau solar terendah menjadi bensin atau solar dengan kualitas di tengah-tengah ya maksudnya kalau di tengah menengah itu di tengah-tengah jadi kalau misalkan kita bicara dari RON 90 nih ini kan kualitas terbenam nih itu di tengah kalau kita pakai dosis tengah itu jadi RON 95 antara 90 dengan 100 kalau kita bicara dari biosolar kalau nanti kita pakai dosis tengah untuk jenis solar itu nanti ada di antara dekselet dan pertadek di tengah-tengah jadi itu dosis setengah tuh kira-kira seperti itu biar mudah ngapalinnya jadinya untuk dosis tengah RPM untuk yang bensin itu satu pil untuk 4 liter pertalite, kalau kita pakai pertalite kalau kita pakainya pertamax round 92, satu pilnya itu untuk 6-8 liter pertamax jadi semua jenis kendaraan kalau kita nanti males buat cari tahu lebih dalam tentang rasio kompresi dan segala macam, Anda bisa pakai dosis tengah basisnya apa pakainya biasanya pak saya pakai pertalite oke berarti satu pil untuk 4 liter pertalite saya biasanya pakainya pertama bisa pakai satu pil untuk 6 sampai delapan liter pertama itu ada dosis yang tengah-tengah jadi aman ya kalau misalkan dia butuh ronnya apa e, tinggi ataupun ronnya e, cuma sembilan dua itu tetap aman untuk 95 tetap aman untuk 98 bahkan sampai 100 pun dia tetap aman jadi nggak ada masalah dengan kendaraan kalau kita pakai dosis tengah udah setengah RPM untuk, untuk RPM ya contoh mungkin kita perlu ambil contoh ya eee, mobilnya apa coba saya tanya akan mobilnya apa apa Oh belum punya mobil Oke enggak apa kalau kita eh siapa, siapa yang punya mobil ya contohnya mau mobil apa deh misalkan expander Mitsubishi expander ya Mitsubishi bisa expander itu memang udah pas kalau itu dia butuhnya satu pil untuk 4 liter, udah di tengah-tengah sekali kalau expander ya. Jadi kalau kita pakai dosis setengah ini udah udah cocok sekali kalau itu. Atau kalau kita pakai pertama, kita pakai satu pilnya untuk 6 sampai delapan liter pertama. Kalau expander pakai ini, ini udah betul kalau expander udah betul-betul tengah. Tapi anggaplah kita nggak pakai expander, kita butuh yang lebih tinggi misalkan uh, Toyota Calya atau Daihatsu Sigra dia butuhnya Ron 98. Tapi kalaupun kita pakai dosis setengah ini, itu naiknya dari 90 jadi 95. Tetap beda hasilnya ya, tetap terasa. Yang tadinya nggak bertenaga, kalau kita bicara Kalia, mungkin para pengendara Kalia atau Sigra tahu ya. Kalau nyiap itu nggak bisa kita uh, ini ya, kalau menyalip itu nggak bisa tiba-tiba kan karena harus kalau kita pakai Pertalite nih, harus ada apa? Ada waktulah karena dia nggak bisa cepat Akselerasinya nggak cepet, tapi kalau kita tambahkan dengan dosis RPM, sekali atau Sigra itu pakai yang dosis tengah aja. Ini itu udah berubah jauh ya, udah beda, terasa nanti bedanya. Walaupun sebetulnya dosis paling pas untuk Kalia itu satu pil untuk 3 liter. Jadi, kalau Kalia Sigra itu, kalau mau pakai itu yang paling enak itu satu pil untuk 3 liter. Cuman, kalaupun pakai dosis tengah itu masih aman. Jadi kalau kita nggak tahu ini motor, mobil ini harus pakai dosis berapa, ambillah dosis tengah. Sama ya, mobil motor pun sama. Kalau kita pakai motor pun, pakainya satu pil untuk 4 liter per atau satu pil untuk 6-8 liter pertama. Jadi kita tidak menggunakan sistem satu pil untuk full tank, nggak ada. Satu pil untuk setengah tangki motor, nggak ya. Tapi satu pil itu untuk 4 liter per itu Terkadang itu jadi masalah kan untuk motor misalkan Honda Beat Honda Beat itu full berapa paling 3,5 ya 3,5 ngisi paling sampai 3 liter sementara ini dosis setengahnya satu untuk 4 liter Pertalite jadi bagaimana solusinya nah sebetulnya saya sengaja nih hari ini saya bawa sampel sampel untuk yang motor yang sekalian mungkin nanti kita bahas pas di manajemen Pak Hakim ya ada sampel untuk yang motor sampel motor nanti saya bawa mungkin yang hari nanti saya bagikan ya ada satu botol satu botol silahkan dicoba itu dosisnya untuk yang motor tuh setengah dari ini dosis tengahnya itu satu pil untuk 12 setengah liter ada tengah-tengahnya nih 12,5 liter biasa atau B 30 makanya biasanya saya belah karena 12 setengah kok kayak kagok ya angkanya 12 setengah di tengah-tengah gitu loh kalau kita masukkan ke minibus, minibus itu yang tadi ya Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, terus Toyota Innova Diesel, uh, apalagi Isuzu Panther dan segala macam lah, itu minibus maksudnya. Maka, dosis setengahnya itu ialah satu pil untuk 12 liter. Biar nggak di tengah-tengah lah kagok ya, 12 setengah. Minibus 12, sementara kalau yang lainnya kita bicara bus, truk, alat berat, mesin industri dan segala macam, ambil dosis yang satu pil untuk 13 liter. Jadi nanti mudah. Kalau kita minibus ya, satu pil 12 liter kalau bio solar, Kalau kita uh, untuk yang lain nih, ada truk atau ada bus, dosisnya berapa? Ya satu pil untuk 13 liter. Itu dosis setengah. Sampai sini sekarang, kita berbicara dosis setengah dulu yang paling gampang. Bisa dimengerti. Atau masih ada pertanyaan, gak apa-apa lah. Kalau kita berbicara ini, karena ini konsep yang harus dikenal di awal dosis ya. Jangan sampai nanti salah. Jadi kalau salah dosis, kadang-kadang malah nggak pede. Jadinya kita masukin benar atau nggak sih gitu kan? Takutnya begitu. Sampai sini ada yang bertanya. <tuh> <tuh> kita lanjut ya. Bapak yang punya innova apa ya? Di belakang. <tuh> iya betul oh iya oke okay. gak apa-apa pak dosis setengahnya itu kalau yang tadi 20 liter pak ya berarti 20 dibagi 4 karena satu pilih untuk 4 liter berarti 5 pil nah kalau kita masukin yang 4 berarti nanti dia rones sedikit turun pak gak apa-apa biasanya nanti yang tadi itu yang fungsi tadi pak nah ini biasanya sedikit berkurang pak terutama di ini yang terasa nih di performa kendaraan performa kendaraan biasanya itu oh kok kurang bertenaga ya nggak seperti biasa karena dosisnya kurang nggak apa apa pak tapi tetap ngefek gitu tetap berpengaruh pada ini terus efisiensi juga mungkin berkurang tapi dibanding nggak pakai pak Bapak misalkan nggak pakai nih Pertalite sama sekali dengan Pertalite plus 4 liter untuk, eh, plus 4 pil untuk pengisian 20 liter, itu masih tetap berbeda pak. jadi nggak masalah sebetulnya cuman saran saya justru jangan kelebihan pak, kalau kelebihan panas, kalau bapak ngisi 20 liter tapi bapak ngisinya 6 berarti kelebihan tuh, si mesin agak panas justru seperti itu dan efisiensi BBM tetap turun pak kelebihan pun jadi kalau kita ngisi 20 liter nih mobil disini Di nampil kalau kita biasa hemat 20% efisiensi terjadi kalau kita kelebihan bisa berkurang itu paling juga sekitar 16% tetap makanya usahakan kalau bisa pas kalaupun tidak ya kurang-kurang sedikit lah gitu tapi kalaupun nanti bingung pakailah dosis tengah karena itu yang paling aman yang tadi itu ya yang kita uh, sebutkan ini ini ajalah yang gampang Oke, okay. konsepnya ngerti ya, karena itu penggunaan aditif RPM ini, itu nanti untuk semua jenis yang tadi disebutkan, bisa ke Pertalite atau Pertamax, kalau di RPM bisa ke Biosolar, kalau kita berbicara di RPM, diesel. gitu Itu penggunaannya sangat luas, kenapa? Karena pangsa pasar kita, kuota BBM bersubsidi nih, kita tidak memasukkan Pertamak ya, kita hanya akan memasukkan Pertalite atau Biosolar. Tahun 2002 itu 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter. Ini kuotanya ya. Tadinya 23 cuman di bulan Agustus ada sedikit revisi jadi 29 sementara yang biosolar revisinya jadi 17,8 kiloliter atau 17,8 miliar liter. Ini pangsa yang sangat luas sebetulnya. Karena penggunaan Sebesar ini nanti akan kita hitung ya, kita akan hitung nanti di belakang. Sebetulnya butuh berapa juta pil sih untuk aditif RPM? Itu besar sekali loh. 29. Kita lanjut ya. Ini kita kita ini kan 29 dan 17,8 miliar ya. Lihat, inilah foto kendaraan di Indonesia. Saya yakinlah, semua di sini pasti punya kendaraan. Semua di sini pasti punya minimal motor. Ada yang punya mobil. Karena lihat di jalan kita nggak pernah sepi dari kendaraan. Selalu banyak. Gitu. Bahkan tiap tahun bertambah ya pembelian kendaraan itu tidak sebanding dengan COVID kemarin atau tidak sebanding dengan katanya akan ada resesi. Tetap kok ramai kok yang beli mobil mah. Tetap aja banyak pembeli motor lebih banyak lagi ya. Puluh juta ya pernah satu tahun itu sampai 70 juta motor. ini sebesar ini artinya kita punya punya motor di kita sendiri, kendaraan kita atau tetangga kita atau keluarga kita, semuanya itu kalau mereka menggunakan yang tadi pertalite atau pertamax ya. Kalau misalkan kita bicaranya kendaraannya Mitsubishi apa e, di salah ya berarti dia pakai bio B30, misalkan truk dia punya sendiri ya atau dia punya armada bus, itu butuh sekali ya. Itu butuh sekali aditif ini. Mengapa? Karena nanti kalau kita bicara nanti ke umur layan, ya, ya itu yang tadi kita uji coba tiga tahun aja. Antara Avanza yang pakai pertalite ditambah aditif dengan yang enggak, itu bedanya udah udah sangat jelas terasa. Artinya dalam waktu tiga tahun nilai investasi dari mobil udah jauh turun kalau dia tidak pakai aditif. Berbeda dengan kalau pakai aditif lebih masih bagus. Seperti itu. Ada juga contoh yang lain. Ada dua nih mobil, kalau itu bukan saya yang uji ya, cuman kebetulan kakak saya, ya dia punya Honda CRV. Nah karena dia mah selalu saya kasih, selalu saya kasih aditif, jadi dia pakai terus. gitu Ada juga ketika dia mau jual si Honda cr itu, pembelinya akhirnya membandingkan kan dengan si sekelas yang pembeliannya kurang lebih sama tahunnya gitu. Akhirnya mereka membeli pemilih untuk yang kakak saya kenapa? Karena suaranya lebih halus, tenaganya lebih bagus. Mengapa ya? Karena pakai aditif gitu. Loh. Jadi ada beda yang jelas gitu loh. Ketika kita menggunakan bertahun-tahun aditif ini dengan tidak sehingga akhirnya nanti si suara mesin itu dan termasuk ke nanti penjualan ya, investasi kita pun menurunnya lebih drastis kalau nggak pakai. Karena memang pertalite itu tidak cocok untuk kebanyakan kendaraan sekarang. Pertalite itu hanya cocok untuk kendaraan sebelum tahun 2000 atau kijang-kijang yang sebelum kapsul ya kijang apa super nah, namanya ya ya cocok pakai Pertalite tapi kalau kita sudah bicara 2000 ke atas itu sudah nggak cocok kendaraan itu pakai Pertalite jadi harus dicocokkan harus diselaraskan makanya disinilah luasnya pangsa pasar dari aditif ini karena dia harus menyelaraskan si bahan bakar dengan si kendaraan seperti itu Oke kita lanjut ya Nah ini potensi pasarnya kita berbasis data yang tadi misalkan kita pakai data yang subsidi tadi ya Pertalite dengan biosolar kita lihat. Kalau saya meng, meminta bukan meminta, kalau saya menargetkan, misalkan ya kita anggap 10 persen aja dari yang tadi satu tahun subsidi pertalite ya, apa bensin yang bersubsidi yang pertalite itu kuotanya 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter, berarti kan 10 persennya cuma 2,9 miliar liter ya. Kita bicara 10 ini nih, Mister. RPM kan masih sangat rendah kan Pak ya, artinya potensi masih sangat luas. Kita bicara, ini baru bicara RPM, ya yang warna merah. Kita belum bicara yang biosolar nih. Biosolar kalau kita bicara 10% aja dari 17,8 juta kiloliter atau 17,8 miliar. Itu, itu adalah 1,78 miliar liter, liter satu tahun. Kalau misalkan itu 10% bisa kita isi pakai RPM diesel, maka kebutuhannya ialah 1,78 miliar dibagi 12,5 ya karena ini nih, dosis tengahnya berarti sekitar 142,4 juta pil atau setahun itu butuh 7,12 juta blister ini baru bicara yang biosolar padahal ada satu lagi kalau kita industri pernah dengar selain industri? selain industri, ada yang pernah dengar selain industri? pernah lihat pak? Berarti Bapak tahu ya, di industri itu, ya kan kita nggak pakai B30 kan Pak ya, biosolar, pakainya solar industri, harganya mahal karena tidak disubsidi, tapi sebetulnya kan dia masih tetap biosolar-biosolar B30 juga kan Pak, sama seperti ini, nggak ada beda, cuman kemasan dia lebih bagus, kemasan lebih bagus dan dia nilai apa, si kualitas solarnya kan ya sama kayak biosolar gitu loh, artinya dia butuh aditif untuk dinaikkan dan itu biasanya, Sebanding ya, kalau solar ini disubsidi sekitar segini, biasanya solar industri pun habisnya segini. Sekitar 15 juta liter juta kiloliter lah per tahun. Itu masuknya langsung tuh ke pabrik tambang, ke pabrik, apa ya, ke kapal ya, pabrik ini kapal besar, segala macem gitu. Iya, yang lebih besar pertambangan ya Pak ya, atau pembangkit listrik ya, tenaga diesel. Itu sama besarnya, dan kalau itu bisa masuk pun, berarti bisa kali dua dari sini nih. Sekitar 284 jutaan, satu tahun. Dia kalau kita bisa masuk, dan itu bisa menguntungkan ke mereka, Pak. Karena saya pernah uji coba tuh, masuk ke salah satu pabrik tambang. Itu memang masuk, tapi memang jadi tidak sampai 20% ya kalau di mereka ya. Jatuhnya itu saya sekitar 12% dan 16% hasil pengujian selama sebulan itu tapi masih cukup besar buat mereka dan kadang-kadang belajar -kadang di konto gontokan tuh dengan 12 belas persen pun gitu seperti itu jadi sangat besar sekali potensinya masih sangat bisa untuk digali masih bisa untuk dikembangkan dipasarkan ke mana-mana di Indonesia ya mungkin saya nggak panjang ya potensi pasar yang luar biasa Bagaimana mengolah pasar yang ada, gitu loh. Intinya kan seperti itu, ya. Mungkin presentasinya saya cukupkan sekian dulu. Kita tidak panjang-panjang, saya sih lebih ingin justru pertanyaan, jadi pengalaman atau ingin bertanya lebih lanjut tentang apa. Nanti kita bahas biar lebih hidup, ya, jadi lebih asik. Jadi, saya presentasi kita ini kan sampai, sampai saat ini, sampai di sini. Cuman sekarang kita buka sesi tanya jawab menggak bentuknya mau seperti apa pak hakim saya kemalangan dulu ke pak hakim atau oh langsung aja langsung aja oke okay. silakan pak ya, saya, di, siang... saya belum tahu nama bapak pak boleh perkenalan dulu pak, <laughs> pak oh iya pak Agus Budi pak ya iya iya ya. Tuh. Hmm. Oh ya, oke okay. Kembali Pak Agus Oke okay, pertanyaan yang bagus ya Jadi itu pertanyaannya ialah, Bagaimana nih di tanki masih ada sisa Terus kita ngisi 20 liter Sekarang kita ngisi berapa pil jadinya gitu apakah dihitung juga yang di dalam tangki atau cuman isi yang masuknya aja Itu sebetulnya gini Pak kalau kita pengisian pertama hanya untuk pengisian pertama aja Pak maka kita harus memperhitungkan yang ada di tangki tapi itu di perhitungan kasar aja Pak oh kira-kira ini masih ada nih setengah tangki tangki saya fullnya 40 berarti ada 20 saya ngisi ini misalkan 10 liter atau saya ngisi 8 liter berarti totalnya kira-kira kurang lebih ya oh, itu 28 liter maka saya harus ngisi 28 dibagi 4, 7 pil. Itu aja Pak, yang pertama aja Pak. Untuk berikutnya, untuk pengisian. Ya, di itunya ya Pak ya, di indikatornya. Oh, ya. Indikator 5 liter mungkin ya. Kalau merah itu sekitar 5 liter lah Pak. Jadi berarti tambah satu pil aja Pak. Itu untuk untuk di awal aja Pak, untuk di awal. Jadi satu kali pertama kita perhitungkan dengan tangki yang ada tam, kalau di E ya, MT kan, kan masuk tapi masih di awal terus sekitar 5 liter lah ada tinggal tambahkan Bapak isi 20 oh, berarti ini ada 5 25 atau 24 lah. Berarti Bapak masukkan nanti sekitar 6 pil. Itu hanya pertama ya. Untuk kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu memperhitungkan yang ada di tangki. Pokoknya kita masukin berapa, kita masukin misalkan 12 liter, masukin 3 pil, masukin juga 20 liter, masukin ya 5 pil, jadi kita nggak akan ngitung lagi yang di dalam, karena yang di dalam sudah berubah pak kualitasnya pak, dia sudah berubah jadi kualitas, kalau 4 berarti kan 95 tuh, ya sudah, itu nggak usah dihitung lagi, yang dihitung yang baru masuk nih, karena masuknya kan pertalite seperti itu mungkin pak, cukup jelas pak ya, yang lain cukup jelas ya. Jadi pengisian tuh hanya ngitung yang pertama aja. Untuk yang kedua, ketiga, berapa berapa kita mengisi disesuaikan itu aja. Kita ngisi misalkan motor, misalkan motor. Anggaplah motor di awal kita full tank dulu. Sebelum pakai ya, kita sebelum pakai aditif ini kita full tank. Misalkan Honda Beat. Honda Beat kita kira-kira 3 liter lah. 3 liter. Gak apa, itu kan 2 sampai 3 liter. Nanti kalau kita kalau kita bicaranya aditif ini agak susah sih ya. Kalau kita bicara ini agak susah karena berarti kita harus motong setengah. Anggaplah kita potong setengah nih kalau pakai pakai ini ya pakai pil ini. Bagi dua masukkan. Nah setelah itu berikutnya tinggal ngisi kita nambah dua liter ya masukkan setengah pil. Kalau kita pakai pil yang ini atau jangan jangan beat deh contohnya ya yang gampang dulu deh kita bicara Nmax deh. itu kan luas kalau Nmax bisa diisi sampai lima liter atau enam liter full. Nmax kita full tank anggaplah 6 liter, berarti kita tetap kagok juga ya. Isinya baru sekitar satu setengah pil. Berikutnya nanti tinggal isi 4 liter aja. Kalau untuk kedua ketiga isi aja 4 liter, masukin satu pil. Isi 4 liter masukin satu pil untuk Nmax. Jadi simpel gitu loh. Nggak usah lagi ngitung yang ada di tangki lagi untuk kedua ketiga. Cukup yang pertama aja, baru kita hitung kurang lebihnya seperti itu. Cukup jelas ya pertanyaan pertama. Oke, okay, mangga untuk pertanyaan kedua, silakan. Ya oke. Okay. Tuh. Oh. Oke, okay. Bapak siapa Pak? Pak Chandra Kusuma. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk Pak Chandra Kusuma. <laughs> ya, seperti yang tadi kita lihat di fungsi ya, dimanfaat, dimanfaat tadi kan kita lihat. tadi? Ya, di sini. Artinya ketika kita pakai dosis yang tepat, Bapak motor atau mobil Pak? Saya pakai dosis. Oh korola, oh iya. Artinya Bapak pakai dosis pas, sehingga ini berada pada kondisi yang maksimum Pak. Suhu mesin menurun sedikit, jadi akhirnya si mesin lebih bersih, ya. kotorannya lebih bersih. Terus juga dia tidak banyak terbuang jadinya Pak. Memang, jadi perawatan mesin ini seperti itu nanti ke oli, olinya lebih bersih. Terus, uh, lebih lama juga umur layan olinya, ya Pak? Ya, bisa dilihat yang lebih bersih, ya Pak, ya dibanding kalau nggak pakai. Ya. Ini salah satu dari manfaat yang didapat. Alhamdulillah, sudah ada yang membuktikan, sudah ada yang uh, jadi saksi sendiri, Pak, ya, bahwa penggunaan aditif RPM itu bisa untuk merawat mesin. Ya. Oke, makasih, pecinta. Kembali, ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Ma'ngga? Oh silakan. Hmm. Yang tadi Bu, ini kalau ibu nanti isinya pertalite, maka ibu pakai dosisnya satu pil untuk 4 liter. Tiba-tiba ibu ganti, oh saya nggak mau pertalite eh. penuh nih macet ngantrinya terlalu lama pindah deh saya ke pertama gitu, maka ibu pakai dosis yang ini satu pil untuk enam sampai delapan lit. Misal, misal ya ibu ya, ibu pakainya eh, Honda Mobilio, ibu pakai apa kendaraannya? Beat, oh motor beat ya? Oh sedikit ya motor beat, <laughs> oke. Okay, Kalau pakai motor beat ya, pakai motor beat itu agak susah ini, berarti kita bagi dua. Kalau kita pakai pakai uh, rpm yang sekarang itu harus dipotong dua dulu. Nah, kalau dipotong dua, misalkan kita isi dua liter, ya kita isi dua liter pertama maka masukkan satu pil. Nah, begitu nanti buah oh, sampai kosong nih, kosong udah empty, empty masih diturunin lagi. Jadi ketika ibu ngisi, saya nggak mau ke pertama, saya inginnya ke pertama. Ibu masih ke pertama, ibu bisa pakai yang ini, dosisnya satu pil untuk 8 liter lah, misalkan. Atau 6 ya, berarti dibagi dua jadi satu pil untuk tiga liter kan, ibu ngisi tiga liter pertama. Ibu bisa masukkan setengah pil gitu. Jadi ganti-ganti gak masalah gitu. Seperti itu Sebetulnya kalau bit mah Kalau kita mau bicara yang pas Bit itu memang cocoknya di Pertamak sih, Kalau pakai Pertamak sebetulnya nggak usah pakai apa-apa lagi Jadi kalau ibu pakainya Pertalite Misalkan isi 2 liter sampai 3 liter Masukin setengah pil Kalau ibu pindah ke Pertamak Dibiarin aja kalau, kalau bit Cuma udah cocok prosesnya pakai pertama nanti kembali ke pertama ya pakai dosis yang atas lagi seperti itu jadinya Jadi kalau beat scoopy sama Mio ya itu memang dia pakainya pertama Jadi kalau sudah pakai pertama sebetulnya itu nggak usah pakai lagi aditif kalau pakai pertama ya kecuali kalau pakai Pertalite baru pakai aditif <tap> tapi kalaupun mau saya ingin agak tenaganya bertambah sedikit di beat, ya bisa per pertama atau kalau nanti ada yang aditif, misalkan nanti NASA memang mengeluarkan yang e, RPM motor, itu satu pil bisa untuk full tank ya, ibu full tank kan 3 liter pakai pertama, masukkan satu pil jadi nggak usah ada bagi dua-bagi dua nanti kalau kita bicara di motor kurang lebih seperti itu bu ya sudah cukup mengerti bu? jadi nggak ada masalah, ibu pindah-pindah sesuaikan aja dengan dosisnya gitu kita masuk sekarang mobil, misalkan mobil lah ya, kalau mobil lebih mudah kayaknya, karena kita bicara mobil, mobil kan isinya gak sedikit, kita pakai mobilio, mobilio awal kita pakai Pertalite isi 20 liter, udah biasa pakai ya, berarti kita tinggal tambahkan 5, 5 pil masuk, udah gitu nanti udah begitu ke eh kita masuk lagi ke pom bensin, tapi kita gak pakai Pertalite, tapi pakainya pertamax, pakai dosis yang ini. Kita tinggal isi, misalkan kita ngisinya 30 liter pertama. 30 dibagi 6 isi 5 pil. Masukkan aja 5 pil RPM itu untuk pertama sudah selesai. Jadi ganti-ganti pun tidak masalah. Asal kita mengikuti dosis setengah Seperti itu. Cukup mengerti Ibu? Ya. Maka ada lagi pertanyaan? Silakan, ini sebetulnya adanya tulisan expired di situ. Itu cuma untuk syarat, ya. Adanya syarat bahwa uh, harus ada expired, gitu loh. Makanya kita buat tiga tahun, tapi expired, sebetulnya selama sipil tersebut tidak pernah terpapar atau terkontaminasi, ya, tidak pernah terbuka di udara bebas tidak pernah terkena udara bebas yang masih terbungkus rapih sekali itu tetap aman. Jadi ketika digunakan masih bisa dipakai kecuali kalau udah kebuka sedikit ada udara yang masuk pasti menurun kualitasnya. Tapi menurun pun tidak akan merusak sih. Kalaupun dimasukkan tetap ada hanya pasti efek kekendaraannya akan menurun terus gitu. Tidak tidak sama dengan kalau dia masih baru. Jadi sebetulnya nggak masalah expired pun tetap bisa dipakai asal kemasannya tetap tertutup rapih. Rapat ya, rapat tidak ada udara yang masuk sedikit pun. Mungkin jelas ya Bu ya? Oke, okay. ayo, mangga ada lagi pertanyaan? Silakan, Bu. Oke, okay. Ibu mau pakai dosis tengah atau mau pakai dosis pas? Kalau pakai dosis tengah pakai ini aja Bu. Karena ini nanti kita pakai dosis tengah sengaja aja agar dia bisa dipakai buat semua. Pakai ini cukup, jadi nggak usah ribet gitu. Loh. Tapi kalau ingin kayaknya cukup inilah, saya pikir ini udah udah-udah udah pakai aja lah, langsung aja. Jadi kita nggak usah rumit nanti mikir dosis ya. Walaupun kalau dosis pasnya ya, nah sekarang saya jelasin. Kalau dosis pas itu sebetulnya, kalau kita bicara Avanza bukan Veloz. Avanza yang 1300, sebenernya. itu satu pil itu untuk 3 liter pertama kalau kita pertama satu pilih untuk 4 liter hmm, itu yang pasti Bu uh, tapi kalaupun nanti ke depan ribet saya nggak tahu apa-apa ini pakai aja ini aman kok kita mau mobil apa mobil apa pakainya aja jadi yang cukup diingat yang ini sengaja di pertemuan kali ini saya nggak akan bahas dosis mendalam sama sini ya sampai cukup cukuplah dosis setengah aja dihafalkan udah itu pakai itu ini cukup aman kok. Ya. Mulai, mulai kalau begitu dipakai, 10 menit kemudian kalau bensin terasa kok. Kita kembali sedikit ya gambarnya ya. Sini. Kalau kita berbicara di ini, itu akan terasa pertama kali dipakai. Dimasukin, tunggu beberapa menit sampai dia terlarut sempurna. Anggaplah 10 menit kalau kita pakai jalan ya, 10 menit itu akan terasa beda. Sudah berubah aja nanti terasa, oh beda ya ternyata. gitu Terus belum dengan sesudah. Kalau kita bicara performa. Berbicara efisiensi, kalau bensin mungkin butuh waktu sekitar beberapa hari. Jadi kita pakai satu kali ngisi, dua kali ngisi, tiga kali ngisi, udah terasa tuh, sampailah dua puluh persen nanti nyampe di, di pengisian ketiga. Kalau kita bicara solar lebih lama, mungkin sekitar dua minggu sampai sebulan. Mulai terasa tuh, oh lebih hemat karena kalau solar kan dia lebih kental ya, lebih kotor. Jadi ketika ini agak lama dia butuh proses membersihkan dulu. Dua mingguan lah kalau solar gitu loh. Sama efisiensi, perawatan mesin, sama reduksi emisi gas buang, itu sama. Jadi, kalau bensin, mungkin beberapa kali pengisian udah terasa, satu dua kali aja udah terasa. Tuh. Tapi kalau kita bicara solar agak lama sedikit. Emisi gas buangnya nanti menurun, kita bisa lihat yang tadinya gelap, hitam ya, kalau kita bicara solar kan hitam tuh. Setelah nanti dua minggu pakai sampai sebulan, itu udah jauh. Jadi nanti kalau kita shoot pakai HP dari kiri ya, misalnya ini knalpot nih, dari sini sekitar satu meter, kita shoot di gas di 3000 RPM misalkan. Nah itu 3000 RPM itu kalau sebelum pakai item begitu 2 minggu kemudian di 3000 lagi sama itu sudah tipis sudah beda bisa jadi dalam sebulan itu udah nggak kelihatan jadi nanti bersih gitu loh jadi yang cepat mah ini kalau ini akan langsung terasa kalau yang tiga ini butuh waktu tapi nggak lama jadi nanti terbukti ya silahkan dibuktikan sendiri bukan cuman Cuman saya ngobrol lah ya, silahkan dibuktikan di kendaraan bahwa nanti dari penggunaan aditif secara berkelanjutan, kita dapat manfaat ini pada kendaraan kita atau pada mesin kita. Dapat kok semua. Dosisnya yang tadi, ya dosis tengah. Jadi dalam jangka waktu panjang, investasi kendaraan Anda itu lebih lama umur layannya. Biasanya kita per beberapa tahun harus beli, misalkan per oh saya per lima tahun pasti saya harus ganti karena udah gak enak kendaraan. Ini nanti bisa sampai 7-8 tahun baru kita ganti. Kecuali kalau kita bicaranya model ya, kalau model mau beda. Wah saya mau bosan modelnya, nggak mau kayak gini, saya modelnya ingin ganti ya itu lain. <tapi>, Tapi kalau kita bicaranya di performa masih enak atau enggak, biasanya misalkan lima tahun karena udah gak enak, saya harus beli baru. Itu bisa nanti lebih lama. Seperti itu. Ya, oke, okay, mengerti ya. Tanya. Ada lagi sambil menunggu. Oh, iya, silakan, silakan. Mangga, mangga. Betul. Bukan satu pil ya, sesuai dosis. Betul. Hmm. Ya. Oke, okay. ini pertanyaan bagus ya. Jadi, sebetulnya mungkin pertanyaannya, kalau kita gunakan jangka waktu panjang, kita pakai pil itu, apakah nanti akan membuat endapan atau tidak? Itu kan ya, uh, filmnya nggak ada ya. Oh, Mas Ebi, nggak bawa ya. Intinya gini, sebetulnya si aditif ini akan terlarut sempurna dalam bensin, tidak ada sedikit pun endapan dalam bensin. Justru nanti dalam tangki itu secara perlahan-lahan kalau nantinya ada kotoran tahun depan, itu dibersihkan oleh aditif ini. Jadi tangki itu yang ternyata kotor nih secara bertahap tapi perlahan ya, tidak langsung. Bertahap bertah perlahan, misalkan 6 bulan sampai setahun itu nanti dibersih si tangkinya. Jadi ketika kita buka tahun depan, loh, tangkinya kok bersih ya gitu. Karena si endapan-endapan yang ada justru nanti ditarik perlahan-lahan. Diurai oleh dia oleh si aditif, dibakar lewat ke ruang bakar dibuang lewat knalpot. Jadi nanti dalamnya kalau waktu panjang, kenapa kita sebut merawat mesin? Karena kita tidak cuma bicara oli mungkin dari pacahia tadi, tapi kita juga bicara endapan yang ada di tangki ataupun di ruang bakar. Endapan di tangki itu perlahan nanti dikikis. Sama di ruang bakar pun sama ya. Di ruang bakar yang ternyata kotor itu hitam. Di dalam piston itu nanti jadi bersih loh. Dia jadi bersih jadi jadi lebih ber, jadi lebih putih ya. Endapan-endapannya hilang karena terbakar dan dibuang lewat knalpot. Seperti itu makanya penggunaannya kalau waktu panjang justru akan lebih terasa nanti bedanya. Makanya kenapa tetap halus ya? Yang tadi kalau kita bicara Avanza tadi tiga tahun pakai, kenapa suara mesin tetap halus? Karena tidak ada kerak atau endapan yang ada di ruang bakar. Ruang bakar itu kan nanti bergerak begini ya. Kalau dia ada kerak dia ngegores. Nah, goresan ini yang akhirnya jadi mengganggu ke kinerja lebih panas si mesin, terus jadi getarannya lebih keras ke kendaraan. Kalau dia halus, tidak e, friksinya berkurang, suhunya menurun, sehingga nanti suara mesin lebih halus, mesin pun lebih halus, getarannya lebih kecil. Jadi jangka waktu panjang justru lebih bagus, Mbak. Hmm, bukannya malah jadi ada andapan nggak ada. Kalau kita bicara pakai, kecuali ya, kecuali bukan merek. RPM, ada yang sejenis. Nah ini kalau kita bicara, tapi saya nggak akan bilang cara merek. Ada yang sejenis dan mungkin sekarang banyak karena keluar merek-merek baru ya. Aditif yang bentuknya pil. Ada yang sejenis seperti itu. Itu dipakai betul. Itu membuat endapan. Saya nggak akan bilang merek ya. secara mudah untuk melihat apakah itu menghasilkan endapan atau tidak uji sendok. Pernah uji sendok belum? Perlihatin itu bebek. seperti itu uji sendok. Jadi kita nanti bakar ya. Ini di sendok nih yang gampang. Sendok itu dipanaskan di lilin-lilin di bawahnya. E, sendok di atasnya. Kan nanti panas lama lama Aditifnya disimpan di atas. Biarkan dia meleleh aditif RPM ini. Setelah dia meleleh. E, jadi cair. Kita keluarkan. Jadi kita jauhkan dari lilin. Nanti kan mendingin lagi ya. Si sendoknya mendingin lagi. Itu jadi kembali jadi keras lagi kan. Si aditifnya di sendok. Nanti coba di... Lepas pakai tangan. Kalau aditif kita, aditif RPM, itu lepas ya dengan mudah. Dia lolos saja, lepas. Jadi dia tidak mengakibatkan kerak di mesin. Kalau aditif yang lain nanti itu nempel, Di sendok itu keras, nggak bisa di, dikerik begitu tuh nggak bisa. Itulah yang akhirnya menyebabkan kerak baik di ruang bakar maupun di tangki bensin atau tangki BBM. Makanya ada uji sendok itu buat itu. Buat membuktikan bahwa yang kita itu tidak mengakibatkan kerak di ruang bakar ataupun di tangki, Justru membersihkan. Dan kita buktikan ketika si sendok itu pakai aditif yang lain, ya, itu jadi kerak nih. Kemudian kita panaskan lagi, kan cair lagi. Tambahkan aditif RPM kita. Masukkan lagi dengan dosis yang sama ya. dari satu pil, sekarang satu pil lagi tambahin nanti dinginkan lagi. Ketika dingin dilepas, itu lepas dari sendok. Jadi aditif kita bisa melepaskan kerak yang ada di ruang bakar ataupun di tangki. Kurang lebih seperti itu. Jadi disanalah manfaat dari uji sendok. Makanya kenapa uji sendok itu diajarkan. Karena itu buat membedakan aditif ini bagus atau enggak. Dan ternyata sampai sekarang saya pak saya ngecek-ngecek ya, barangkali Kang tuh, aditif-aditif merek lain itu enggak ada yang lain yang di luar merek yang kita buat ya CP energi selaras alam yang lolos uji sendok nggak ada semuanya gagal uji sendok jadi wajar kalau misalkan aditif tersebut mengakibatkan kerak karena gagal uji sendok itu kan logam ya kita logam sama lah dengan ruang bakar ataupun tangki logam ya kalau dia nempel ya pasti jadinya jadi kerak dan kalau itu digesek karena piston bergerak ya udah ada gesekan nanti pada piston dan itu merusak ke mesin. Kira-kira begitu jawabannya cukup jelas mungkin mbak ya. Kalau mbak ingin lihat uji sendok lihat di YouTube. Iya di YouTube ya, Pak ya ada kan? Iya silahkan lihat di YouTube. Seperti apa uji sendok mangga Kembali ada yang lain? Pemasab itu diambil yang tadi sambil dibagikan aja lah ya. Saya sambil membagikan Pak Hakim enggak oh, ada ya Pak Hakim ya? Oh ada ada. ada tadi duduk di sini. <laughs> Maaf. Saya ingin membagikan yang itu, Pak. Ini ada contoh sampel yang sengaja saya bawa. Untuk motor jadi ini dosisnya yang tadi setengah dari aditif. Kecanduan kayak pakai narkoba, Pak. <laughs> Apa, betul, betul. Enggak apa-apa. Sekarang gini Pak, logikanya seperti ini Pak. Bapak biasa pakai apa produk vitamin di NASA apa Pak? Ada produk vitamin di NASA, ya? Misalkan Bapak tiap hari pakai produk vitamin, Bapak lebih bertenaga, lebih lebih kuat. Tiba-tiba Bapak enggak beli. Ah saya enggak pakai dulu. Terus sekarang jadi tenaganya, ah kok jadi enggak ada tenagaan ya? Itu jadi ketagihan atau enggak Pak? <laughs> Definisinya ketagihan atau enggak? ketagihan enggak itu. Tapi nanti begitu enggak ada efek. <laughs> enggak sih Pak, jadi gini, mungkin saya saya jelaskan ya. Kalau ketagihan itu ialah ketika biasa kita masuk, ketika kita tidak masuk kualitas kita menurun, itu ketagihan. Sama kayak narkoba ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan nih kita biasa minum vitamin kita lebih seger, terus kita nggak minum vitamin, kita jadi lebih loyo sedikit. Tapi itu tidak mengakibatkan kita menurun terus kualitas kita enggak. Ketika kita makan vitamin lagi ya enak lagi. Seperti itulah aditif RPM Pak. Mungkin nanti performa menurun nggak pakai, tapi nggak masalah, biasa aja. Nanti pakai naik lagi gitu Analoginya seperti itu Pak ya. Cukup jelas Pak ya. Oke. Oke, ada lagi? Iya silakan. Saya lebih suka banyak bertanya, mumpung karena saya orang Bandung ya, kesini tuh susah. Jadi saya sebetulnya ingin agar ada pertemuan offline ini, sok bertanya aja apapun gitu. Silakan. Ya. Ya. Kalau pakai aditif itu separuh. Ya. Pakai aditif yang sekarang? Pakai blister itu separuh jadi nanti harus membiasakan diri dipotong dua mbak. simpan aja nanti di botol tapi harus botol yang rapat yang nggak boleh ada udara masuk bisa 2-3 liter ya kembali nah kalau itu 6. kecil boleh ada udah dibuka kan nah itu satu itu nggak dibagi dua, itu setengah dari yang sekarang nah, ini ukuran mobil ini Nah kalau misalkan ini yang nanti mau saya ngobrol juga dengan Pak Hakim, dengan manajemen pihak NASA. Kalau emang nanti disetujui, kita akan mengeluarkan aditif yang motor. Itu ukurannya setengah dari aditif mobil ini. Jadi kalau setengah kita nggak perlu bagi dua. Langsung dipakai aja itu. Satu pil 3 liter. Ini setengahnya aja. 3-4 liter berarti kan? kalau ini dua liter bagi dua aja bagi dua apa Iya maksudnya gini dosis tengahnya ini kan dosis setengah kalau yang mobil satu pil untuk 4 liter perta light <tul> <tul> kalau kita bicaranya yang motor dibagi dua satu pil untuk 2 liter perta lain kalau kita bicara pertama satu pil mobil kan untuk untuk 6-8 liter pertama kalau kita bicara motor bagi dua satu pil untuk tiga sampai empat liter pertama jadi ibu ngisi tiga liter pertama Ibu masukkan satu pil yang kecil Aids ini Bu ini bagi dua ya tiga empat ini dua ya bisa pertama terus Oke, okay. jadi ke pertalite. Ya, kenapa apa-apa bu. Nah, Toh kita bisa pakai aditif ini buat naikin kualitas jadi pertama nggak masalah. Nah, uh -uh. Betul. Iya bisa ngirit 20 sampai sebetulnya ada yang sampai 50 loh. Kalau kecepatan konstan ya, itu itu sering terjadi tuh. Tapi itu biasanya yang jauh, misalkan. Avanza lah, Avanza itu kan butuh satu pil 3 tiga liter ya. Kalau dosis yang pas sih, kita bukan dosis setengah ya. kan Karena dia butuh dari RON 90 naiknya ke RON 98. Cukup jauh. Jadi ketika biasa itu, apalagi kalau nanti bisa di atas 20% yang lebih asik kan gitu. <laughs> betul. <laughs> itu, betul bu makan Sebetulnya saya itu ingin me... di sini, di pertemuan sekarang, Kenapa kita menjudulkan ini nih, judulnya tadi Luasnya pasar, karena di kita sendiri pun pasti kita harus pakai Ini kita tidak berbicara buat jualan dulu gitu kan Kita sendiri pasti punya motor, punya mobil Yang butuh untuk aditif ini Belum kita bicara ke tetangga, ke saudara, ke kenalan, Teman-teman kantor dan lain sebagainya gitu kan Harus pakai, sementara potensinya tadi yang sangat besar itu Potensi pertalait aja kuotanya sampai ke 29 miliar liter satu tahun. Padahal kalau bisa kita manfaatkan, kita pakai aditif ini, keuntungan buat si pengguna dia lebih hemat. Ke mesin lebih terawat. Emisi gas buah lebih bersih. Kalau misalkan ibu manasin mobil atau motor biasa dibalikin ke arah rumah, ya bau itu kan kena ke anak-anak kecil antara 0 sampai 1 tahun, itu kerusakan otaknya cukup parah loh, Bu. Dari buangan asap kendaraan itu bisa merusak IQ lumayan, nurunin IQ anak kalau kita bicara 0 sampai 1 tahun. Setidaknya kita bisa mereduksi itu. Jangan sampai asap buangan itu bisa oleh anak-anak kita yang antara 0 sampai 1 tahun. Kasihan. Betul. tahu oh, iya untuk anak-anak itu bahaya loh kalau untuk kita ya paru-paru aja lah kalau kita maya ada ini mah sudah terbentuk kalau otak ya tapi paru-paru aja yang terganggu gitu kesehatan kalau kita bicara anak nol sampai satu tahun otaknya bisa rusak ini salah satu kenapa tadi kita bilang Mari pertama jangan arahkan ke mau jangan arahkan ke rumah gitu mana sini keluar aja dulu satu kedua gunakan aditif jadi kita ikut merawat manusia dan merawat alam, itulah, atmosfer seperti itu kenapa bu? tapi kalau kita bicara 2000 ke atas, itu sudah nggak cocok pakai ini justru dengan menggunakan ini, itu meningkatkan kualitasi bensin kita naikkan agar dia cocok dengan kendaraan seperti itu Bu, jadi memang kita butuh mengedukasi dulu ke rekan kita, ke tetangga gitu loh, ke umum bahwa yang ini tidak berbahaya gitu loh. aditif yang kita ini RPM itu sangat aman. Uji labnya udah ada. Kalau ibu pertama uji mungkin nanti bisa ke pak Hakim apa ya, karena NASA pun sudah dapat ke uji labnya, sudah diuji kok ini di uji lab. Bagaimana hasil ketika ini dicampurkan ke bensin, ternyata lebih bagus dibanding sebelumnya ada. Kalaupun kita bicara nanti bukti-bukti juga uji emisi gas buang juga bisa uji coba sendirilah itu lebih murah kok sebelum dan sesudah itu atau kita cium gini sedikit beda baunya bu kita nggak pakai nih baunya seperti ini terus kita rutin pakai nanti begitu sudah rutin nggak e, seminggu lah kita coba cium lagi baunya udah beda udah lain udah lebih tidak bau dibanding sebelumnya jadi dari sisi apapun nanti pembuktian kita mau uji ini pun, kita mau uji Dainotex pun terasa bedanya. Performa ya, kalau Dainotex berarti performa. Semua ujinya udah udah ini kok, dan ribuan kendaraan udah pakai, gitu. Aman, jadi RPM itu aman. Silahkan gini bu, ibu buktikan dulu aja di ibu, di kendaraan ibu. Kalau sudah terbukti ketika nanti ada yang nanya ini aman atau enggak. Aman kok, saya juga udah pakai. Iya. Hmm. Ya. Yeah. <laughs> Siap, <laughs> ya. Memang butuh edukasi, karena tadi saya bilang, Bu, ya, setelah saya uji coba produk-produk dari perusahaan yang lain yang bukan diproduksi oleh kami, ya, ternyata nggak ada yang uji lolos uji sendok. Memang itu bahaya, itu bahaya buat kendaraan. Saya juga nggak bisa bilang, iya, apa nggak bisa bilang, enggak gitu loh, untuk produk yang lain itu bahaya. Tapi kalau kita bicara yang saya, yang ini nih, yang kita, yang RPM gitu loh, itu aman gitu. Semua udah diuji kok, kita bicara uji apapun gitu, udah inotest, lab, ribuan kendaraan, ke mesin-mesin, udah kok. Dan perlaki mah tetap saya pakai ya, di kendaraan saya dari dulu sampai sekarang, jadi saya bisa tahu gitu loh bahwa ini tetap aman kok. Ibu boleh tanya ke Pak Chandra, Pak Chandra pengguna, ya sudah berapa lama Pak Bapak pakai? Satu tahun. Ada masalah nggak di mobil Bapak? Nggak kan Pak, sama sekali nggak ada kan? Bu boleh tanya gitu loh, menggunakan satu tahun. Aman kok bu? Tinggal bagaimana kita nanti menerangkan aja, memang perlahan-lahan. Tapi nanti kalau sudah bisa kita terangkan dan itu mulai berkembang ke sana sini, insya Allah gitu loh. Saya berharap potensi yang tadi, yang 10% itu, bisa terwujud itu. Dari kuota ini nih. Kenapa tidak kan gitu loh. Di samping kita apa bisa buat bisnis, kita juga bisa membantu orang lain untuk membersihkan kendaraan mereka. Karena kita memang belum bisa buat kendaraan sendiri ya. Indonesia kan sampai saat ini belum ada ya. perda kendaraan sendiri minimal ya kita merawat kendaraan yang kita beli dari luar lah gitu. Kita rawat, kita juga ikut uh, apa membersihkan dari atmosfer, membantu juga buat ke anak-anak gitu. Seperti itu bu, dan nanti biaya... biaya apa investasi kendaraan kita juga menurun karena kita bisa lebih lama pakainya ya mungkin cukup sekian bu cukup jelas kalau-kalau ada yang mau nanya yang lain udah kebagian semuanya udah pada lihat pilnya kalau nanti disetujui insya allah pilnya warnanya merah muda sama kayak yang ini merah ya merah terus bentuknya kotak tetap karena NASA huruf N kan seperti itu Silahkan dipakai, silahkan nanti digunakan di motor Apalagi pengguna motor ya Saya yakin pengguna motor jauh lebih banyak Dari pengguna mobil kan Makanya ini akan sangat berpotensi sekali Daripada capek-capek motong ya Ini kan tinggal masukin-masukin aja gitu loh <gifat> Simple <gifat> Iya, <gifat simpel gifat simpel> di potek-potek kan pak ya Udah aja langsung masuk gitu kan Lebih enak sebetulnya gitu Oke, okay. maka masih ada yang mau bertanya Atau tentang produk ini silakan Yang pasti, pil itu tidak boleh terkena langsung udara. Kalau terkena langsung terpapar udara, maka dia berubah kualitasnya. Itu ada tutup dalam kan? Tutup dalam itu buat menutup agar dia lebih rapat. Kalau tidak pakai tutup dalam, kadang-kadang masih ada udara masuk. gitu. Jadi setelah penggunaan, pada saat dia ambil, ambil, satu tutup lagi cepat, tutup yang baik, masukkan di, di itu nggak apa-apa aman-aman aja kok kalau kita mau simpen di dashboard atau mau di kenal apa bukan kenalpoh di apa namanya bagasi motor aman selamat tidak terlalu panas ya kalau terlalu panas saya cair soalnya si produknya bentuknya jadi nggak enggak kotak lagi kalau <tuk> sudah mencairkan jadi nempel-nempel nantinya gitu itu aja sih yang paling krusial ialah jangan sampai terpapar udara langsung maka kalau itu aman nggak akan menurun kualitasnya gitu bisa jangan terkena panas langsung atau sinar matahari langsung di ini ya terkena sinar matahari langsung biar panas jangan jangan sampai itu aja sih cukup perawat ini mah untuk apa penjagaan itu sih bagasi asal bagasi itu tertutup dengan rapat ya e, si produknya udah tutup rapat di bagasi juga nggak kepanasan sama sinar matahari langsung atau pokoknya nggak sampai panas sekali lah tidak sampai mencair aman kok nggak masalah Oke kembali. Ada yang lain, nggak mau bertanya? Cok, silakan ya. Apa aja silakan tanyakan. Mumpung saya di sini, biar lebih enak. Justru saya itu ingin offline tuh begini. Jadi pertanyaan-pertanyaan datang silakan. Apalagi yang udah coba atau kok ada begini masalah atau apa silakan kita bahas di sini. Mumpung saya ada jadi lebih enak, lebih apa namanya? Interaktif ya. Mangga tentang produk itu selain tadi kemasan nggak ada <laughs> oke dicoba aja lah nanti ya untuk produk mah kalau misalkan nanti sudah dicoba silahkan nanti dirasakan lebih enak lah itu karena dia tidak harus potong-potong nyaman -potong. jadinya buat dipakai itu oke sambil menunggu ukuran mobil <Susuruh> <Susuruh> pakai itu aja Bu <Susuruh> pakai ukuran yang motor aja <Susuruh> jadi itu nggak usah motong seperti itu mudah-mudahan lah mudah-mudahan nanti kalau disepakati oleh pihak manajemen PT NASA keluar di launching yang untuk perak motor udah gak susah lagi ibu nggak perlu motong jadinya ibu tinggal masukin aja kalau punya motor gitu nggak ribet betul <gulit> <tuk> iya betul nggak oh, cuma ibu-ibu kok bu bapak-bapak juga nggak mau ribet kok coba tanyain deh ke bapak-bapak ya sama pak <tuk> <tuk> iya lebih simpel kok <tuk> ayo ada lagi pertanyaan Mungkin sudah sudah selesai ya Pak Kim, saya waktu sampai jam berapa Jam 11 Oh memang 10 menit lagi ya <laughs> Ya, berarti cocok lah Oke Karena 10 menit lagi mau habis Saya kasih kesempatan mungkin terakhir ya Kita 10 menit lagi nih Kalau, kalau masih ada yang mau bertanya Seputaran ini dan lain sebagainya silahkan Lumayan lah, menit. Ada yang pernah coba masukin ke industri-industri? Ada yang pernah mencoba masukin ke industri, -industri? Pernah mencoba masuk ke industri? Belum pernah ya? Saya uji coba dulu, biasanya. Ah, gak apa-apa, tipsnya ya, gak usah cerita aja, karena emang begitu industri besar biasanya mereka sangat rewel ya sangat rewel jadi butuh data hasil hasilnya masuk gitu loh terus juga butuh uh, product knowledge yang bagus segala macam masuk proposal ya jelas hasil uji terus nanti mereka ngobrol dulu dengan kita biasanya mereka nggak mau uji langsung yang gede jadi bertahap saya masuk itu waktu ke, masuk ke pabrik uh, ke uh, tambang ya ke perusahaan tambang mereka cobanya di mobil dulu mobil minibus enggak apa, apa diikuti aja masuk kirim mereka coba di U2 mobil minibus uji coba selama sebulan nah biasanya kalau saya pakai antar dua minggu sampai sebulan kalau kalau uji dua minggu itu nanti di apa uji coba dilihat efisiensi performa reduksi emisi gas buangnya gitu loh sama eh, kalau perawatan mesin nggak bisa kelihatan dalam waktu dua minggu sih ya dia lebih lama karena nanti kan harus lihat si itu tadi si Oli ya. Begitu diganti lebih bersih atau tidak dan segala macam ya. Tapi yang tiga itu terlihat lah. Emisi gas buangnya, terus juga performanya dan efisiensi. Itu diukur, oke okay, nanti dibuktikan hasilnya bagus baru naik lagi gitu. Bertahap alat berat, alat berat pun coba satu dulu katanya. Jangan dulu langsung banyak, satu dulu kita. Jadi memang ribet sih memang. Itu bisa habis 6 bulan sampai satu tahun baru selesai ujinya gitu loh. Tapi kalau memang bisa masuk, langsung gede. Ya, tipnya seperti itu sih, kalau saya mah gitu loh. Jadi kita kita di samping nanti memberikan hasil-hasil uji lab segala macam, penjelasan yang cukup jelas gitu. Kita juga buktikan lewat uji, coba. Jadi saya nggak mau cuman asal jual, tapi dibuktikan dilihat langsung oleh bersama. Kurang lebih seperti itu. Ya, cukup jelas apa ya ya. Oke. Okay. Ya, itu mah by the way, ada lagi yang lain. <laughs> Sudah ya cukup lah ya Oke kalau gitu mungkin Alhamdulillah eh, presentasi kali ini eh, sudah selesai jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membuat yang hadir di sini ataupun misalkan yang nonton lewat streamingnya itu bisa lebih tercerahkan lebih tahu tentang karakter produk dan juga nanti lebih tahu tentang pasar karena pasar di Indonesia itu luas sekali dan itu sama sekali belum tersentuh. Kita bicara satu persen aja belum, ya satu persennya belum gitu. Apalagi kita bicara 10% Padahal gitu loh, kalau kita bisa bicara satu persen aja, itu sudah cukup besar si nilai pasarnya dan juga apa kita bisa membantu cukup banyak lah kendaraan. Apalagi kalau kita bicara di sepuluh persen banyak sekali yang bisa dibantu dan pasarnya juga luas sekali. Mudah-mudahanlah dengan ini lewat nanti pengalaman-pengalaman dicoba dulu oleh sendiri gitu kan. Dicoba di jalan terus ditawarkan ke yang lain pelan-lahan bisa berkembang dan terwujudlah yang 10% itu gitu loh. Sehingga itu bisa berkembang luas di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri masih seluas itu loh bangsa pasarnya. Kita belum bicara yang lain ini Indonesia. Ya mudah-mudahanlah itu bisa cepat berkembang dan kita bisa maju bersama oke, okay. sebelum saya tutup saya ingin nyoba lagi sekali lagi ya selamat pagi yeah. <laughs> makasih ya <laughs> saya ngetes aja <laughs> oke, okay. mungkin begitu dari saya cukup sekian saya kembalikan ke Pak Hakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk Pak Hede <tuk> ya. yang suka sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa menjadikan amal ibadah untuk Bapak berdua ya dan juga terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi teman-teman untuk siap memasarkan produk RPM kita yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang dan e, nanti ada masih ada oleh-oleh lagi dari luar ya. Seperti yang kami janjikan kan sudah di awal nanti dapat. Kemudian dapat sampel produknya dari RPM nanti juga masih ada oleh-oleh satu lagi ya. Baik, terima kasih atas kunjungannya dan kehadirannya Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!